Sebaliknya waspadai jika harga USD yen terus bergerak ke atas dan menembus level 110,09 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 110,39. Sekian analisa forex untuk tanggal 10 September tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212